Oh, ngapu oh, dia anak? Kau oh, tu lo, bini kah dia? Hah? Kau jejak bini ke dia? Oh. Hah? Kau malah di. Kau malah di. Oh, jadi mana? Oh, jadi mana? Di kau mana? Di mana? Di kau mana? Di mana? Di mana? Di kau kau mana? Di mana? Di mana? Di kau mana? Di mana? Di mana? Di kau mana? Di mana? Di mana? Di kau mana? Di mana? kau mana? Di mana? 好的<咳><咳><咳><咳>